Oke okay, teman-teman, sekarang kita berada di gereja apa namanya? Gereja Rokhust Mateloko. Gereja Mateloko. Saat ini bersama dengan Romonani dan Diandra. Uh, ini pembangunannya sudah sekitar berapa? Dua tahunan. Dua tahunan. Ya. Dan rencananya akan dibuka tahun ini ya kalau. Ya, sesuai Mestinya sudah dibuka pada saat pesta Petekosta kemarin. Hmm. Ya? Karena itu hmm. apa? Menandai 100 tahun satu abad. Proki ini oke. sudah satu abad ya, dan kita pasti akan ke sini lagi kalau sudah beresmikan ini, kan? ini Saya rasa langsung harus. direkam Saya rasa <laughs> ini salah satu ikon gereja di Flores oke. salah satu gereja tertua di Ngada oke, <laughs> oke mantap oke. Oh, harus ke sini ya wajib-wajib Doni sampai di sini silakan Mario Klaung bernanyi <laughs> ini kira Mario Klaung Okay, alright. <laughs>